akan menyerang Rim Elm eh, dan di sini Rim memang akan terserang monster. Oh tidak. Ah, oh, oh tidak, aku mau dimakan. Oke, selamat selamat datang di channel saya di Mas Sensei ya. Jangan lupa kalau misalkan setiap kali nonton di channel ini untuk menyalakan CC atau subtitle agar kalian bisa tahu alur-alur cerita yang dan saya mainin oke okay? oke okay, kita sekarang kita mulai langsung main aja di sini saya pakai stick ya di sini saya main game legend yaitu Legend of Lega ya oke okay, kita langsung mulai aja dan kacamata ini bukan kacamata biasa ini kacamata anti radiasi so soalnya di sini terang banget ini pakai pencahayaan jadi kena mata lumayan jangan lupa kalau misalkan yang pengen tahu itu subtitlenya silahkan aktifkan CC ya yang di bawah nah di sini jadi sebenarnya ceritanya itu Manusia itu bisa dibilang Paling lemah ya Dan sini Antara seru Jadi seru itu sejenis kayak monster Kita itu hidup berdampingan Hidup berdampingan bareng manusia Manusia dan seru hidup berdampingan Dan disini manusia menjadi makin kuat Ya mungkin nanti saya subtitle ya Biar lebih paham jangan lupa buat teman-teman yang dukung channel ini silahkan di subscribe di bawah ya oke karena ini masih saya masih pemula dan era dan era itu telah berakhir ya dan disini terjadi kabut ya ada kabut yang membuat kehidupan antara seru dan manusia itu dan Seru mulai melawan di sini dan di sini monster Serunya menjadi jahat mulai menyerang manusia dan ini gamenya benar-benar nostalgia banget ini saya main pas dulu itu pas SMP kalau gak salah tapi nggak tahu itu Gak lihat di skip-skip aja terus Dan di sini udah nih. Jadi di lockdown dan saya sekarang corona. Oke. Okay. De Mungkin grafiknya kurang ya. Mohon maaf banget karena PS1, tapi menurut gue, PS1 ini dengan grafik segini tuh udah wah mantep banget deh. Bagi pas betalnya, pas betalnya itu wah mantep. Oke, okay, ini adalah karakter pertama kita. Sebenarnya nama aslinya itu Van, cuman ane mau ganti aja ini namanya dengan nama orang Sunda karena saya itu memang orang Sunda ya halo kalau ada orang Sunda di sini yang lagi nonton halo semuanya <gülüyor> oke namanya saya ganti menjadi ujang aja ujang oke ujian sorjian terkejang kejang ini baru karakter pertama nanti ada dua karakter lagi yang akan kita mainin let's go Mujang. kita terkejut kejuang saya pakai kacamata ini karena apa Di sini terang banget ini pakai pencahayaan bener-bener si -bener, silau kena mata Subtitlenya di bawah ya. Nanti ada subtitlenya. Oke besok Ujang ini akan menjadi hunter. Ya berdoa. Dan ini adalah kepala desa. Kepala desa Rim Elm kalau mau nggak Ujang itu ada di Rim Elm. Ya, ketika kamu di luar tembok, bawakan aku spoon, Jangan aku juga mencintai Genesis Tri. Nah, Genesis Tri pohon kehidupan ini oke. Ini kita lihat dulu, teman-teman, biar kalian tahu namanya game RPG itu harus explore, ya. Meskipun ini hanya singkat aja, singkat biar cepet. Oke. Oke, okay, di sini Rim L. Rim Elm, salah. Sorry. Nah, di sini sebelah kanan ada Ujang House. Rumahnya Ujang. Di sini Ujang tinggal sama bapaknya sama adiknya juga di sini Nene. Oke, okay, di sini ada rumah Juno dan Mei. Nah, ini nanti adalah Mei itu yang naksir, ya yang naksir. Twitteran. Ya. Yeah. Lalu di sini ada the memory sheet tuh. Di sini buat nge-save data ya. Itu ada ada gua tuh di bawahnya. Nah, itu tempat kita nge-save data. Oke, mungkin itu singkat. Check it out kita mulai. Lari. Ini nostalgia banget dah oke okay, udah beres berdoa diberi baju baju hunter nanti lagi dibikinin sama me oke okay. apa ada yang salah tidak <tuh> oh belum selesai di sini masih ada harus pengecekan pengecekan ukuran oke okay. tentu saja boleh nanti dicek Oh begitu baik iya yeah, emang baik <laughs> oke okay, aku akan menunggu di rumahmu jadi jangan terlambat oke okay. dadah Mei ujang akan lari Woy, assalamualaikum <laughs> dikunci mang dadah halo nenek lagi ngapain nenek ya tungguin aja nenek di sini kalau nggak salah di sini cuma para hunter deh oh iya bener cuma para hunter langsung aja deh biar ga lama nah ini pengesepan ah udah save dulu deh biar enak Oke okay, sudah di save Eh itu tadi ibu-ibu lagi ngapain sih di save Ibu-ibu lagi ngapain ibu-ibu Ya ujian ini Memori status udah tahu Memori Statue will remember Oh iya yeah. Remember mengingatmu tentang dirimu Oke okay. kembali everything Oke okay, ya tahu nge save data ah. Assalamualaikum Nah, ibu gak jualan, cuy. Pengen tidur, woi, gak bisa. Ini kotak bisa dibuka, gak bisa dibuka. Tenang, tenang. Kalau nggak salah, di atas tuh rumah kepala desa deh. Kepala desa, aku datang di sini. Ada apa? Gak ada apa-apa. Uh, Kalau ini penjelasan tentang Seru Kalau nggak salah Tadi udah dijelasin pas pertama sih sini memang kepala desa Kalau misalkan saya nanya Ini banyak Saya subtitlin semua Cuman waduh Bakalan lama Lama banget Tapi untuk Sementara ini langsung aja Kita langsung semuanya bisa langsung ke rumah Tapi jangan dulu Nanti kita Butuh latihan dulu nih Dari si Botake Biksu Biron Langsung Oke. Okay. Oke, thank you vibe. Oke. Okay. Okay. Aku ingin mendengar tentang Byron. Oke. Okay. Byron is a god of strange love. The centre of is a temple devoted by a to Byron. Bahasa Inggris gua masih kurang. Sorry kalau misalkan banyak yang salah dari ngomong. There many warriors whoong devoted by veteran practice it night and day. They you not know, the word depends on zero and work with the polyster fighting skill. Many warriors warrior. Were... Ya langsung cek aja lah nanti di subtitlenya ya yang di bawah ya. Kalau misalkan kecepetan mungkin ya nanti agak diperpanjang atau misalkan silahkan di pause aja sama teman-teman. Oke, okay. kita aku tentang rahasia bertarung. Oke, okay. oke, okay. jangan lupa cek subtitlenya di bawah ya. Sebenarnya yang penting, aku ingin berlatih denganmu. Oke, okay, kita berlatih. Nah, di sini kita itu butuh healing lift buat nambahin darah. Lumayan. Sebenarnya harus di apa? Ke rumah-rumah kalau mau cari barang. Tapi nanti deh. Di barang. Oke, okay, Tetsu. Gua akan menunjukkan bertarung, bertarung cara bertarung yang benar. Oke, okay. di sini kita belajar attack dulu, bisa menggunakan auto dan komandan. Di sini kita menggunakan auto dulu. Oke, okay. masih level, satu. masih lemah, biasanya ubi. Oke, okay, menggunakan item-item healing lift. Check it out, isi langsung. Oke, okay, Tetsu Apalagi spirit. Nah, ini nih spirit. Buat nambahin gerakan. Mantap, event. Nah, di sini oke okay. dan di sini kita dikasih ilmu sama si Byron, sama si Botak, High Glow High. Oke. Okay. Oke, ini adalah ilmu dari Byron Osom Esol Oh, gue bisa Yo, I Yes, kena Good Cukup untuk latihan hari ini Oke okay. Terima kasih Tetsu Tetsu Sensei Kau berhasil Cukup untuk hari ini. Oke, okay, Tetsu Sensei. Apa ada yang ingin kau carikan lagi? Tidak ada, Sensei. Besok kau akan keluar dari tempat ini. Oke. Okay. Di sana banyak seru-seru. Itu monster ya. Dulunya berteman sama manusia, tapi sekarang udah jahat karena ada ini apa? Yang kabut tadi. Oke, okay, makasih Tetsu Sensei. Eh, eh, kabur. Pasti May udah nungguin sama aku. Pepepep. Oke, si Maynya lagi gulak gulak, gulak gulak, gulak gulak. sebenarnya lagi ngukur. Oke, Fal file ini ayahnya ya. Fal ini. Oke okay. Oke okay. Oke May bisa aku bicara sesuatu Iya mau bicara apa Dede <guluh> May apakah kamu cintai kakakku oh, oh, oh matang langsung taketang tetap -tak ah, aku tahu itu kata si nenek iya udah nunggu nih dari tadi mau kemana aja oke okay. Ayo cepat diukur dulu nih. Udah ada nih, Aa udah ada. Aa Ujang, <laughs> Ujang. <laughs> Oke, okay, diukur dulu ya. Coba lihat badannya. Oh, ternyata cungkring. eh tahu Kok makin gede sekarang? Oh iya dong, makin berotot gede seperti ayahku. Iyalah, lebih gede. Iyalah laki-laki mah gede, tumbuhnya juga seberotot. Oke, okay, selesai. Terima kasih ujian. Oke, okay, mau pamit dulu mainnya. Terima kasih, May Oke okay. I will Dadah Oke, okay. Nenek lagi ngapain? Lagi cuci piring? Halo, Nenek Apakah kamu sudah berterima kasih? Oh iya, udah, Nenek ayo aku pengen makan eh puasa lupa <laughs> yeah. oke okay. mumpung masih lockdown di rumah oke okay. jangan lupa mic mereka kembali apa siapa yang kembali eh yeah, siapa yang dibuka ya yeah, dibuka dulu Para hunter telah kembali Para hantar telah kembali Wah, sudah mereka sudah lama sekali Aduh, sudah berkelana Ayah, ayah kembali Selamat datang, ayah Apakah kamu menangkap sesuatu? Subtitle lebih jelasnya, ya. Dan di sini tragedi. Ujang, bangun Ujang. Tidakkah kau mendengar suara itu? Ujang, bangun. Astagfirullah, langsung bangun. <laughs> <laughs> Oke, suara ini. Ada apa dengan ini? Oh, tidak. Ada yang terjadi dengan dindingnya Oh tidak ini kayak attack on titan ini SN kak sih ngeki Apakah kamu mau melihat, melihatnya untukku Oke okay, ayah Itu bagus anakku Tapi cepatlah kembali Sepertinya ini akan berbahaya Oke okay, ayah let's go Oh tidak Perhatian, perhatian, jangan panik. Oh. <laughs> oh, kepala desa ada apa, kepala desa? Oh, ujang. Jadi kamu ngeceknya Oke. Okay. Oh sudah 10 tahun, ternyata dinding ini memang melindungi rim almnya. Oke. Okay. Dan ternyata di sini mulai datang musuh. Apa yang terjadi? Oh, datang! Dan di sini mulailah. Oh, oh, tidak langsung. Dan tempatnya, oh, belum tersentuh kabut di sini tempatnya, iya. Oke. Okay hanya manusia hanyalah serangga. Wow. Oh, Zeto dia ya, Zeto oke. Okay. akan membawa oh Jurus Biron ah ternyata Biron pun kalah tidak ada apa-apa. Ya. Human, manusia. Sekarang saatnya menerima kabut. Titan. Ah ada nge ngelek Sorry guys Kalau ada ngelek ngelek Ah dihancur Oh no Oh no Kabut Kabut ini Oh tidak Kabut sudah memasuki blim elm Oh, para seru akan masuk di sini. Oh, tidak akan menyerang Rim Elm eh, dan di sini Rim Elm akan terserang monster. Oh tidak. Ah, oh tidak. Oh, Kau mau dimakan? Oh. Oke. Okay. Selamatkan ibu-ibu oh. Jimar Monster kita Jimar Oke okay, Jimar Oke hmm, aku harus mengisi dulu Isi kekuatan oh. Tidak ditahan Oke okay, HP kita 100 Oke okay, Kamu belum tahu ya ini adalah ilmu dari Byron Yang sudah aku dapatkan Aduh dibakar Mana -mana? Huh. Kuat Jimar aja kuat Monster paling kecil eh? Masih level 1 sih. Masih belum selesai Ini adalah jurus dari Byron huh. Huh. Huh. Bagus, ditahan, di-pan huh. Mantap Kok masih belum bisa? ilmu dari Bayern, ah, Cuman 17 ternyata terlalu kuat Jimar. Oh yeah, hilang. Lawan Jimar doang lama. Ah, ternyata baru kalah, saudara-saudara. Bagaimana dengan warga ini? Aduh, warga, para warga gimana ini? Anu, para warga ini gimana ini para warga? Eh, hey, mau dibantuin gak? Uh, tidak. Uh, dia lebih hebat. Oke, okay, dia masih melawan. Woi, di sini woi, keluar. Ayo, harus nih nih, aduh Aku akan mencari tempat yang aman, oke okay? Nanti aku cari tempat tempatnya Udah, uh, itu di, di, Dikasih healing life Maksudnya sekali Ini Oh, jam Makan. Sini ada siapa Gak ada siapa-siapa oh, ada anak-anak Anak-anak Kamu lagi ngapain, anak-anak Aduh, aku takut dindingnya sudah dihancurkan Dan kabutnya sudah masuk ya aduh, kasihan banget Halo? Ujang, apa yang terjadi? Ya, oh, udah tahu masuk. Ah, tuh tanya temanmu um, satu lagi. Oke, okay, langsung cekidau. Aduh, kepala desa. Kepala desa, di sini banyak monster kepala desa. Udah tahu. Bagaimana ini kepala desa? Bagaimana ini? Aduh, Ujang, بسرu Udah masuk. Oke. Okay. Sampai pagi? Nggak bisa lah Ah, maafkan aku kepala desa. Bagaimana? Ini? Bagaimana denganmu? Oh, tidak bisa. Oh, iya, May. May, my beb. Aduh, my beb. Oh. Bertarung. Cimar lagi mamen masih belum kabok. Ini jurus dari Byron ini, ha? Oh, uh, ah. hey. uh. nice. Masih belum jurus dari Byron masih berfungsi. Waduh. ujuk, Sedikit lagi. Oh! kalau mati. Isi dulu dong. Oke, okay. mantap Harus berlatih hey, hey. Ujang harus berlatih Ujang Ini lawan jimar aja sampai susah Gini-gini amat Ya Jurus dari Byron, dari temanku Eh, hey, som-som Masih kuat Mumpung masih banyak Masih kuat, Oke okay. <tinyi> Masih kuat Jimar masih kuat Saudara-saudara Ternyata kita masih lemah ah, Jurus dari Byron masih belum menyerah ah, Mantap Oke okay, ayah bagaimana denganmu ayah selamat nenek aduh jadi dinding dihancurkan dan kabut sudah mulai masuk oke okay. wah di sini menimbulkan ketakutan nih para seru ya mencari tempat yang aman sampai pagi waduh parah ini masih malam bakal bisa nenek bagaimana denganmu nenek Aduh nenek. oh nenek ngasih obat uh mantap jiwa ternyata nenek kamu memang baik hati dan tidak sombong eh lupa Mei Amei ah, Mei ah ada gobu gobu siapa gobu Goblin Lawan Goblin hai Goblin Kamu belum merasakan jurus Byron yang sangat mantap ah. Terus ditahan Ternyata ujang oh. Ternyata mantap sekali Kekuatan dari Byron masih belum Ini kabur Nyolong oh. ah. Masih terus som asol Gak ada yang lain harus dilihat dari Google gerakan gerakannya. Oke deh, kita coba yang lain. Gatau benar gatau salah. udah. Cuman coba-coba doang. Uh mantap. Oh hyper Ternyata fan memiliki hyper ball. Untung ujang berotot. Mei, mei, mei, kau di mana? Mei, mei, oh tidak, Ujang. Mereka semua mengecek ke dinding, tapi mereka tidak kembali. Ujang, apa yang terjadi? Kamu telah masuk ke sini, oh tidak. Berarti para monster Sudah masuk ke rimel Monster seru Apa yang harus kita lakukan? Ayo ikut sama AA aja <tuk> <tuk> Makasih Ujang Tapi Mungkin lebih baik Oke okay. Ayo ikut sama AA Tunggu dulu Ujang Ya, ya main Mangga pamit dulu dah Kemun? Uh, yeah. Oke, okay. ayah to tolong jaga main dulu ya ayah. Ah, uh, tapi jika yang oh, ya bisa ngejaga sepenuhnya. Hanya sudah hancur. Oke, okay. hanya aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nenek beli aku obat, obat apa? Obat kuat. <laughs> Salah, biar kuatnya. Oh, AP dan MP mantap. Oh, ga bener dikasih obat kuat. Oh, lari. Ah, bertarung lagi. Wih. Green Slime. Hoi hey, Green Slime, aku punya ilmu baru Hyper uh, 50 Lumayan sakit Hyper Coba pakai yang Byron Rasakan ini Oh, sama ternyata Mantap, Ujang naik level saudara-saudara Mantap Pat, selamatkan ini, kenapa nyala? Uh, Ujang, aku bersyukur kau ada di sini. Punya sendiri di sini, bagaimana? Duh, seru! Monster sudah ber akan datang ke sini. Oke, okay. kira tidak datang. Oke okay. ya, pohon Genesis ini glowing tumbuh memancarkan radiasi, amazing power, energi yang kuat. <tuh> Sudah disentuh. Oke, aku sentuh. Pegang. hai, pohon. Apa kamu hidup? Pohon. Pegang. Iya. Ujang. siapa yang memanggilku Apakah kamu ujang benar? seru, oke, okay. ras seru, sini beda, seru sama ras beda, oke, okay, teman-teman. Aku sudah menunggu okay. seorang seperti dirimu. Hmm. Aku akan bertanya padamu, jam. Apakah kamu ingin menyelamatkan orang-orang dari kabut? Iyalah masa enggak. Bagus. Mengkombinasikan kekuatan. Akan mempunyai kekuatan Oke okay, untuk dunia Manusia dan rasu Bekerja sama Bersama oh, Oke okay. Siap mamang Ujang Buka tangan Dan Ujang jadi super Ujang Aku terlalu lemah Oke okay. aku terlalu lemah membutuhkan, hmm, membutuhkan di depan agar pohon mengaktifkan lebih kuat oke yang membutuhkan spirit semangat semangat dari para manusia oke okay. ujang cepat semuanya bawa, bawa ke sini semuanya semuanya bawa ke sini pokoknya mal kamu cepet pulang, ada corona eh salah, ada wabah. Oke, okay. semuanya aku harus melaporkannya pada ayah. Ayah, aku dapat mainan baru, cepat kamu. Eh, hey, aku punya mainan baru, yuk yuk yuk yuk. Sekarang kita pakai raster, oke. Kekuatan dari Byron dulu, dan temanku Byron, eh, bagus nih. Tahan di pen, ah. mantap jiwa, cuma 35 puluh nah, ini dia hyperball. Ini Oke, okay, ini adalah kekuatan Hyper Blow. Okay, Hyper Blow. Oh, ternyata satu lumayan. Hyper Blow, pakai lagi ini kekuatan Hyper Blow. Wih, mantap! Jimar, kamu akan kuambil kekuatan. Ih, mantap! Dapat Jimar, jadi sebenarnya seru itu sebenarnya. Gak jahat dulunya Cuman gara-gara kabut jadi jahat gak, gak terkendali Dan sekarang sama meta diambil lah. Jimar itu menjadi temen Kamu ini ya Oke kita coba kekuatan dari Jimar eh, Ternyata ujang makin kuat Oke Kekuatan dari Jimar Hai, hey, hey. kupanggil Jimar. Wow, elemen api monster. Jimar. Jimin, Terus bunuh diri. Lho, dua ratus enam belas. Wujud mantep. Iya, sayang. jiwa. Oke okay, ayo. aku dapat Jimar ayah, ayah aku tahu tempat yang diam. Sekarang aku mengerti. oke okay, bawa semuanya ya, jangan lupa kuasinya. Oke okay, semuanya bawa semua ke Genesis Tree, oke okay, ke pohon Genesis. Akhirnya, semua warga pun oke. Aku harus menyelamatkan Ujang. Ayo Ujang, ini adalah harapan terakhir kita. Kita percaya kepada padamu, Ujang. Semuanya, kita harus berdoa bersama. Oke, okay. semuanya berdoa. Ayo. Ada langsung di sini pun memberikan semangat kepada pohon. Oke, okay. Ujang Kamu harus mengumpulkannya, Ujang. Oh, bangunlah pohon Genesis langsung di sini dipanggil dulu, Ujang. Kamu juga harus berdoa. Bagus. Lebih keras. Berdoa lebih keras. Inginkan agar kabutnya hilang. Untuk Genesis Trio oh, hidupkan, hidupkan, cepetan. Berdoa lebih keras. Semangat kalian sudah ku Bangunlah kamu, pohon Genesis. Wow. Dan pohon Genesis pun bangun ternyata. Dan pohon mengeluarkan radiasi, oke? Okay? Radiasi di kampung ini dan radiasi itu. Hancurkan semua seru monster yang ada. Okay. Dan kampung kita aman sekarang. Ini perjalanan masih panjang, teman-teman. Lama dan panjang. Terima kasih, terima kasih Ujang dan orang-orang yang ada di All -EW. Gen Dream sudah dibangkitkan. Wah, oh, ternyata sudah bangkit. Buatannya, wah oh, banyak banget di sini. Nanti kalian cek subtitlenya ya di bawah, biar tahu ceritanya. Oke, okay? jangan lupa subscribe and share and like and and komentar and komentar dan di sini kecapean saudara. Oni chan oh oni chan oh oni chan kana jangan khawatir de eh, cuma capek bobo Ujang ah ujang dari Mei ujang bebeb ini kecil mungkin ya jadi di ini aja dibu dibuang ke laut gimana gitulah nggak tahu nanti cek subtitalnya aja deh buat teman-teman ya Oh tidak tenang Mei masih ada AA di sini oh ya yeah. tinggal Juno ayo kau pergi ya? tidak dan dia mau itu Ibu kemana Juno dan yang lain pergi kata pergi ke itu vale of Noare, sayang. Jauh dan sangat jauh di lautan. Apakah Juno akan kembali? Apakah membawa <coughs> akankah membawakan makanan untuk makanan kita lagi? Oh, tidak. Valayto of Noare itu sangat-sangat jauh, sayang. Aku tidak berpikir mereka akan kembali. Dia akan kembali. Pemisahan rekaman ya orang Kerekamannya lah orang Oke okay terus selamatkan berkat dirimu. Oke, okay, cek langsung deh subtitlenya. Oke okay. jadi ibunya Mei itu masih ada di Biron ya Dan nanti-nanti di ini ini pesannya buat inilah bahwa ayahnya udah meninggal gitu karena main enggak udah nggak ada siapa-siapa lagi nah bener udah pernah ini soalnya udah pernah main juga sudah 10 tahun Oh sudah 10 tahun dan lost kontak udah lama Oke okay. Untuk subtitlenya silahkan cek di bawah ya teman-teman ya Kalau misalkan saya uploadnya tanggal 12 Berarti subtitlenya masuk tanggal 13 atau tanggal 14 Karena bikin subtitle itu agak lama ya Jangan serahkan padamu Oke okay. Ini rahasia Oh ini rahasia Rahasiakan dari Mei Hmm Lagi heartbroken ya Bisa kita kasih ya Oke, okay, jangan lupa di-save dulu. Eh, hey, kamu lagi ngapain? Oke. Okay. Mei, kamu ada di sini, Mei? Oh, dikunci. Ternyata dia ya lagi sedih, kasihan. Ya udah deh, kita save dulu. Kita save dulu. Oke, mungkin teman-teman ini dari part, part pertama ini kita menyelamatkan Rimel dulu dan ini masih banyak sekali nanti kalian cek ajalah video berikutnya ya langsung mungkin sampai sini dulu see you next video